Perang Indonesia dan Jiran. Perdana Menteri Malaysia dikabarkan kabur ke Singapura, sembunyi di ketubes Amerika Serikat. Beredar kabar Perdana Menteri Malaysia meninggalkan negaranya ke Singapura. Ketua Parlemen telah mengklaim bahwa dia telah melarikan diri ke negara tersebut. Menurut anggota parlemen oposisi segera meninggalkan jiran ke Singapura menyusul operasi militer Indonesia di jiran yang tidak mampu dibendung. Anggota parlemen Indonesia itu mengklaim bahwa Perdana Menteri Malaysia bersembunyi di kedutaan besar Amerika Serikat di ibu kota Singapura. Di sinilah dia akan terus memanfaatkan tentara jiran dan warga sipil, sambil membuat perintah gila yang menelan ribuan nyawa manusia. Sejauh ini, kabar tersebut belum dapat diverifikasi. Jika ini benar, itu bisa menjadi perkembangan besar bagi pasukan gagah TNI. Namun, seperti dikutip dari Zee News, jiran telah menolak klaim media Indonesia bahwa Perdana Menteri Malaysia telah meninggalkan negara itu. Jiran mengklarifikasi bahwa saat ini berada di ibu kota. Dalam perang yang sedang berlangsung antara Indonesia versus jiran ibu kota yang jadi sasaran telah menghadapi krisis besar selama beberapa hari. Dalam situasi seperti itu, jika Perdana Menteri Malaysia meninggalkan negara itu, beberapa ahli merasa bahwa mungkin tidak akan ada serangan terhadap kota-kota lainnya. Tetapi Jiran telah menolak laporan yang datang dari pusat komando bahwa petinggi mereka melarikan diri.